jadi ada dua buku yang akan aku bagi di sini jadi caranya gimana caranya Assalamualaikum rupanya. warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan ketemu lagi channel tim film dalam review buku lagi cerita Tim film dalam mereview buku e, aku mau mereview buku tapi aku ditemani sama teman-teman aku semua di sini belum aku mereview buku ya aku akan perkenalkan teman-teman aku di sini mungkin udah wajahnya nih agak asin lagi karena udah sering muncul di video tim film yang film pendek gitu nah kalau aku ini bu bos cuma di sini uh, aslinya beliau ini pekerjaannya apa sih saja hmm. hmm? pekerjaannya apa sih pekerjaan saya penyanyi <laughs> Halo, ya? halo. Nama saya Ayu Arianti. Biasanya dipanggil Jaju. Kakak ini Nyang. Nama I is Amy. Apa ya? Amy, Amy, Amy. A -A M M I. Amy, oke. Okay. Dita. Yeay okay. Oke. Okay. Buku yang akan aku review ini. Jadi ini pernah tenggelam ya. Jadi sebelum aku review buku ini, ya aku akan bertanya nih kepada semua yang ada di sini ya. Jadi aku garis bawahi buku ini untuk lingkup untuk muslim ya. Muslim dan juga ini konteksnya tentang Korea Selatan kebetulan. Kebetulan lagi viral gitu. Oke, aku akan lanjutkan pertanyaan ke teman-teman. Ha, hi like that. that Kalau mendengar negara Korea Selatan apa sih yang membuat kalian tertarik tentang korea selatan ini? Hmm, dramanya Dramanya, kenapa dramanya? Opanya ganteng-ganteng <laughs> Filmnya itu lho Sanghae Sa <laughs> Tin Sanghae Kyo sama Tendang of the Sun Iya oh, no, no. itu so -jongki. So -jongki. Okay. Pertama kali tahu tentang korea selatan itu Atau sebelumnya itu udah tahu, yeah. cuma nggak terlalu uh, respect gitu Gak. yang ngerti temen-temen wow. aja oh, kan, biasanya nonton drama Korea pertamanya nggak minat, setelah oh. nonton drama Korea yang itu jadi minat sampai sekarang. Song Song Kalau. Kakek Poki. Makanan. lihat makannya pedes-pedes jadi kepingin gitu, yummy yummy banget gitu kan. Terus aku pertama kali lihat itu waktu Full House. Full House. Yang -mai main so happy ya. dengan Rain. Yeah. Opa-opanya, keren-keren Kau kenal opa keren-keren siapa? Hmm, Chichangwook Chichangwook, oke okay. Chichangwook? Uh, uh, Lee Seungki, Lee Jungki, oh, oh, Lee oh, Ya Allah, mantanku <laughs> Pak Bogem, uh, Song Jongki Mantanmu semua uh. ya? Okay. Eh, sama K-popnya juga, bagus banget sih Siapa? I like dan BTS Sangat. <laughs> BTS juga, BTS. XO juga, XO juga. Okay. Mm -mm, mm -mm. kan ada opa-opa C1, ramai-ramai. Itu kan lokal. Ya kalau Dita, kalau Korea tuh cuma tahu ya. Cuma tahu sekedar ada. tahu karena full host dulu suka. Terus 9 tahun yang lalu itu suka sama Suju, mm -hmm. tahu lagu-lagunya juga. Mm -hmm. Terus baru-baru ini kan itu gara-gara viralnya The World of the Merit okay. itu ngikutin juga 16 episodenya sudah sudah tamat ya sudah oh, sudah tamat sudah. Sudah. tapi ya cuma sebatas itu sudah habis sudah udah nggak lihat lagi sih oke okay. uh -huh. udah-udah oke okay. ya, kalau aku sendiri Korea Selatan oh, panjang ceritanya aku juga juga oh, sangat ngefans suka mania, mania. <laughs> jadi aku awal cerita itu suka waktu ya full host juga itu terus ada cerita dari Voice of Fever Flower Liminggu. Nah dari Liminggu akhirnya aku cari tahu siapa sih Liminggu dan akhirnya dia itu kan pacaran tuh sama Pak Niyong, sama Susi dan Susi aku cari lah ternyata ada drama yang lagi hit waktu itu ya itu Dream High di situ oh, ada yeah. Kim Songyung juga waktu sekolah itu uh, cerita yeah, motivasi yeah. tentang uh, beberapa pelajar yang ingin mencapai apa Prestasi. impiannya prestasinya itu keren banget ya. Yeah. Kalau emang kita ngebahas tentang Uh, dramanya itu emang beda banget sama uh, sinetron di Indonesia gitu ya, yeah. jadi dramanya itu bikin kita itu penasaran, endingnya kayak gimana, oh, iya, Itu betul. bikin was was oh, iya. gitu ya terus terus itu, nagih okay. ya guys, nagi. dan apalagi kalau tentang k-popnya, nah, musiknya itu uh. beda banget, soalnya kan techno yang dipakai, iya oke, okay. aku suka k-pop itu ketika teman kita mita, oh, ya, yeah. beda baru tau, nah, dia tuh mita. nyanyi nyanyi, sangat dia itu nyanyi apa? Gak apa? Sara, itu, dia aku tuh gak ngerti. So, yang aku tahu so, so, so. Korea Selatan so. tuh ya dramanya Drama. ternyata ada K-popnya yang uh, paling aku suka uh, boybandnya itu memang Big Bang itu yang, Big bang. -bang, bang itu. Bang. Ternyata terus ada yang baru muncul, yang ini apa Blackpink ya. Nah itu ternyata satu manajemen sama Gigi Entertainment. Pink. Nah ternyata musik mereka itu lebih agak powerful daripada tren lain, ya. Enerjik dancing. Ya yeah, mm. dan juga blackpink ya, sekarang lagi viral viral trending-trendingnya gitu. <tuk> Oke itu tadi ya kawan-kawan cerita tentang uh, kenapa para itu sangat menarik gitu ya. <tuk> Oke buku pernah tenggelam ini ya ini uh, karya perusahaan adalah Bang Fat Nine. Ini ada biodata di buku ini. <tuk> Oke <Okay. tuk> Bang Fat Nine ini seorang fanboys hmm. Jadi itu gris kerasnya hmm. fanatik banget tentang Korea Selatan. Hmm. Jadi enggak hanya tentang drakornya, K-pop-nya. Hmm. Uh, bang ini orang Jogja. Oh. Oh, orang Jogja. Jadi ya. ini diceritakan ceritakan juga uh, kalau Bang Faham ini hmm. hafal banget lagu kebangsaan Korea Selatan. Ah. Gitu fanatiknya. Uh, ini ceritanya gimana sih? Oke, aku akan kasih review Ini teman-teman juga belum baca semua. Jadi ini bukunya pertama itu ya sangat menarik bagi aku. Di sini ada gambar animasi-animasinya. Lucu-lucu, yang colorful ya. Ya, colorful juga bagus banget. Uh, terus di sini isinya itu ya ada potongan-potongan hadis gitu, ada mm -hmm. potongan aja, ada potongan Quran juga. Mm -hmm. Makira tentang apa? Isinya yang nggak lepas dari kenapa sih beliau ini idrah dari uh, hobinya dia gitu. Nah, jadi perjalanan dia dari tahun 2000 sampai 2018 ya, mm -hmm. dia itu menceritakan. Pada titik tertentu, dia itu harus memilih agamanya atau hobinya. Gitu, hmm. di situ uh, si Bang Fuad naik di sini menceritakan, "Oh, kayaknya ada yang salah deh gitu hmm. dalam uh, apa namanya kehidupan, dalam kehidupannya." Gitu. Oke, okay, dan di awal buku ini uh, menceritakan tentang negara Korea Selatan, enggak hanya tentang hadis-hadis, ya, -hadis, gimana hmm. Quran atau... Tapi sejarah Korea Selatan, kenapa sih Korea Selatan itu sangat terkenal banget di dunia sekarang ya kan? Sampai di Amerika juga kalah, kenapa? <tongan> itu bukan hanya semata-mata viral aja <tongan> Tapi nah, di situ ada kimiknya atau settingnya dari pemerintah Korea Selatan <tongan> Jadi sejarah kemerdekaan dari Korea Selatan ini itu sama dengan di Indonesia kita <tongan> 1945 nah, Meredekannya sama dan akhir penjajaannya juga sama dari negara Jepang ya kan kita juga telah ke Jepang. Namun uh, Selatan ini harus mengalami krisis lagi uh, adanya perang saudara yaitu Selatan dan korea utara. Ya, ya. Nah, sampai di tahun uh, 53 itu uh, udah benar-benar merdeka, <tuh> benar-benar merdeka, benar-benar merdeka bebas dari uh, krisis setelah 1953 udah <tuh> perang saudara selesai gitu kan ya. Dan e, negara Korea Selatan ini akhirnya membuat apa namanya untuk mengembangkan gimana sih negaranya itu biar berkembang hmm. gitu dan budayanya biar bisa pengaruh ke negara lain gitu khusus. nah dan akhirnya pemerintah Korea Selatan itu membuat kebijakan untuk menggalau kebudayaan yang apa hmm. yang dari Jepang masuk ke Korea itu dihalus semua hmm. gitu pemerintah Korea Selatan itu membuka 300 jurusan industri kebudayaan jadi e, Siapa ya sih, nggak ya, seneng kalau dikasih beasiswa juga? Jadi, kalau kuliah kita kasih beasiswa gitu. Jadi, di sana lah muncul para pakar, para ahli dari baik dari aktrisnya, baik dari uh, budayanya. Dananya juga nggak main-main gitu. Kita tahu kan kalau uh, drama ataupun uh, dari k-pop itu juga, dananya nggak main-main juga. Jadi, mereka itu totalitas semuanya. Jadi, karyanya juga kalau udah kita lihat kan bagus banget gitu Freshnya juga oke okay. iya freshnya juga oke okay. mm -hmm. itu dia uh, sejarah negara-negara sehat -negara, kenapa sih uh, industri nya itu sangat maju mm -hmm. banget ya dan juga mereka itu uh, cinta produk sekali ya kita produk negaranya sendiri ya baik Samsung Kia dari teknologinya juga itu sangat mendukung untuk uh, kemajuan negaranya bisa kita lihat gimana sih perbedaan antara Indonesia dan Korea Selatan kan kelihatan untuk SDM nya kayak gimana Yii. ya kan <laughs> Jadi nggak buang juga gitu. Oke. Jadi mereka itu apapun yang mereka kerjain itu sangat maksimal dan totalitas. Dan juga eh, seperti yang dari buku ini ya dari Bang Fuad Naem ini ah. dengan judulnya Perla Gelam emang beliau itu sangat apa namanya fanatik banget juga tentang Korea Selatan, baik drama ataupun segala macam tentang Korea Selatan. Dan di waktu itu eh, Bang Fuad itu merasa ada titik kesadaran nah, gitu ya. ya. Yang terlalu berlebihan itu enggak Yeah. Yeah. <laughs> Oke, okay, dan uh, sekarang uh Bukan buat naik, itu menjadi trainer dari Yuk Ngaji. Kalau teman-teman oh. pernah denger, kan Yuk Ngaji, cabangnya udah banyak di Indonesia oh. Lalu juga sering mengajakan kunjungan ke Korea Selatan juga. Jadi oh. eh, tapi tentang konteks tentang Islam gitu. Oh. Jadi buku ini enggak mengecas atau nggak ngebuli. Eh gimana sih ya, kan. eh, Korea Selatan itu gitu? Hmm. Nah, nggak tentang musik gimana? Tuh. enggak, cuma Kita ingatkan lagi kita ini Muslim, dokter Muslim gitu. Karena kalau apa ya, jujur aja nih, tentang Drakor ya itu ya kan ada adegan yang areda ngareda kayak gitu kan, itu udah berseberangan, berseberangan banget sama syariat-syariat Islam kan bener kan <cansi> <Yeah>. oh. <Kick> ya oh. jadi Bang Fuad itu ada persimpanjalan, oh ternyata Islam sama K-pop sama Drakor itu nggak bisa berjalan hmm. ber berdampingan gitu mm. jadi Well, akhirnya Bang Puat ini memutuskan untuk hijrah Tapi jadi. Jadi bukan berarti Bang buat langsung benci tentang oh, oh, Aku kan rasa tadi ya, review tentang buku pernah tenggelam mm -hmm. Ya, dan sini setelah aku baca Ini temen juga perlu baca, cuma aku kasih garis besar aja mm -hmm. Tapi di sini Kalau kita mm -hmm. uh, yang nggak hobi baca buku Buku pasti membosankan Tapi yeah. di sini tuh uh, Aku pikir nggak akan membosankan deh Cuma ada banyak kamar-kamarnya juga di disini Terus, terus kita dikasih penggalan dari inti yang berkaitan dengan uh, ada kesimpulannya Pak. Ada kesimpulannya juga tentang hip hop itu bagaimana, pandangan dari agama kita itu bagaimana, penjelasan di situ. Nah, itu yang membuat menariknya di buku ini juga gitu. Oke, okay, dan pesan yang tersirat dari buku ini kawan yang aku baca yaitu kita diingatkan kembali uh, kita ini muslim loh gitu. Sehingga kalau kita menyukai sesuatu atau sesuatu, jangan berlebihan, jangan merupakan yang kewajiban. Kalau misalkan udah waktunya azan atau apa ya udah berulat, salat Ayo siapa yang bacanya? Jangan sih, episode C gitu. Juga inget waktu gitu, disiplin ya begini juga. Terus mengerjakan sesuatu kita itu harus fokus dan maksimal. Kita belajar gimana sih perkembangan pesannya negara-negara Selatan itu Oke. Oke kawan tadi review buku dari Pernah Tenggelam ya dari karya Bang Fuad Naim ya semoga bermanfaat. Dan di sini aku uh, punya dua buku ini bukan giveaway sih oh, ya, karena uh, di YouTube aku ini kan juga nggak nyampe berapa ratus ribu juga jadi semoga di sini semoga nyampe. Amin. amin. <laughs> Ay, jangan lupa subscribe. Iya, ya, jadi Oke. satu kali ya, cek balon, <tuk> Nanti, nanti kalau ini mau satu hari mau upload video 5 oh. jangan lupa komen juga ya. <tuk> Oke, jadi ada dua buku ini ya. Sebenarnya aku kemarin mau beli satu, tapi lagi promo beli dua gratis satu. Jadi ada dua buku yang akan aku bagi di sini. Jadi caranya gimana? Caranya gampang banget ya. Yang pasti subscribe. Uh, YouTube film, Terus follow ig aku Tin underscore Indri 06 Dan nanti komen aja di uh, video review buku ya Dengan hashtag Lebar Buku Don Disertai dengan ig teman tadi apa Nah okay. kalau ongkirnya gimana? Ongkirnya dijamin gratis seluruh oh, Indonesia Alhamdulillah oh, langsung Ayo, ayo, ayo oh. klik klik klik klik klik klik klik klik okay buku berdata gelam dan uh, semoga apa yang kita sampaikan atau yang habis kita diskusikan dulu semoga bermanfaat dan bila ada kata yang salah kami ucapkan ah. mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye again.